dan insya Allah pada kesempatan kali ini yang berbahagia ini kita akan mengurai hukum Tadjuh satu persatu surah Al-Imran ayat ke-24 sampai ayat ke-25. Mari kita mulai dan kita awali dengan pembacaan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum qaaluu lan tamassana Hukum bacaan mad badal karena ada harfat memanjang pada huruf dal. Pandangnya huruf dalnya dua harfat. Dalikabi'an. Kemudian di sini hukum bacaan gundah moshaddad karena ada nun yang bertasdit. Membacanya didengungkan selama dua harfat. Bi'anhumqo. <tik> Um, di sini ada mim sukun bertemu dengan kof, membacanya dengan ilmuhar syafawi, artinya dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung. Bi <tik> Kemudian di sini ada wau sukun yang didahului baris dommah pada huruf lam, hukum bacaan maktabi. I. Panjangnya dua harokat. Kalulal. Selanjutnya di sini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Hukum bacaan ikhfa hakiki membacanya didengungkan dan disamarkan selama dua harokat. Lamecenle. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah karena alif lam syamsiyahnya jatuh sebelum huruf syamsiyah yaitu nun yang bertasydid maka cara membacanya didengungkan ini yang disebut dengan unnah syamsiyah jadi dari nun yang di sini langsung dimasukkan ke nun yang bertasydid dan didengungkan selama dua harakat illa kemudian la di sini hukum bacaan Maja'is memfasil karena ada maktabi'i yang bertemu dengan huruf Hamzah Yang berupa alif Di lafad ayyamam Maka cara membacanya Dibaca 2,5 alif atau 5 harukat Illa ayya Ya Di sini ada huruf alif yang didahului Baris fathah pada huruf Ya Membacanya pun, panjangnya dua harkat. terdapat tanwin patahak bertemu dengan huruf ilghom bihun, yaitu mim. Maka cara membacanya didengungkan serta dipanjangkan dua harkat. Ayah, memang. Duh di sini hukum bacaan maktabi'i Karena ada waw sukun yang didahului baris domah pada huruf del Panjangnya bunyi delnya dua harkat Ma'duudat Selanjutnya di sini ada tanda waqaf namanya mustakhaf aslah Boleh berhenti boleh tidak Ketika berhenti di sini maka di makdudet terdapat hukum bacaan makarit disukun karena ada maktabii yang bertemu dengan huruf ta yang disukunkan karena berhenti. Namun ketika tidak berhenti maka di sini makdudet hukum bacaan maktabii. Kalau berhenti boleh dibaca dua, empat atau enam harkat. Kalau tidak berhenti di makdudet boleh dibaca dua harkat saja wa kemudian di sini uh, mim sukun bertemu dengan huruf fa hukum bacaan izhar syafaawi dibaca dengan terang wa fi hukum bacaan matba'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah pada huruf fa panjangnya bunyi fi 2 harakat Fi dinihimma. terdapat hukum bacaan idghom mimi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim membacanya didengungkan selama dua harokat. Fi dinihimma kanu yafter. daftarun terdapat waw sukun yang diawali baris dhammah kemudian bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena berhenti hukum bacaan mad aril maka cara membacanya bunyi run boleh dibaca 2 4 sampai 6 harakat fa kaifa idza jama'na mil Liaumil terdapat tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf idgham bila yaitu lam hukum bacaan idgham bila gunnah". maka cara membacanya bunyi mimnya dimasukkan ke lam tanpa mendengung Liaumil Selanjutnya di sini tanda waqaf namanya waqful aula sebaiknya berhenti Ketika berhenti di sini في, maka hukum bacaan mal arid karena ada matbii yang bertemu dengan huruf h yang disukunkan karena wakaf maka boleh dibaca dua empat sampai enam harukat <tuh> waufiyyat kullu nafsim Kemudian di sini ada tanwin kasroh yang bertemu dengan huruf mim, hukum bacaan Idrus Rombi Runnah. Cara membacanya didengungkan dan dipanjangkan dua harokat. <tik> Nafsimma, hukum bacaan Matabi'i karena ada huruf alif yang didahului baris fathahang pada huruf mim panjangnya bunyinya 2 harakat maka sabat wa hum di sini ada mim sukun yang bertemu dengan huruf lam hukum bacaan idhhar syafawi maka cara membacanya dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung wa hum la lah, di sini ada huruf alif yang didahului baris fathah pada huruf lam. Hukum bacaan matbabi i panjangnya dua harkat. Layyulamun. Di sini terdapat hukum matbabi yaitu waw sukun yang, ber, yang diawali baris dammah. Kemudian matbabi tersebut bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena wakaf. Hukum bacaan mat'arib disukun Boleh dibaca dua, empat atau enam harikat Bismillahirrahmanirrahim Dhalika bi'annahum kalulantamassanan naru illa لا لن تمسن النار إلا فكيف إذا جمعناهم ليوم لا رَيْبَ فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت، وهم لا يظلمون؟ Sudah Allah